couple my dear of dears 2022 untuk batas voting itu pukul 24.00 waktu Indonesia Barat malam ini info ini kita dapatkan langsung dari akun fanbase Leslar Indonesia 2020 dan Alhamdulillah Les Tiga Rizky Bilar ini masih berada di posisi puncak dengan perolehan voting 338.000 386 votes, sedangkan Rangga Asob dan Haiko van der Vecken masih berada di posisi kedua dengan perolehan voting 337.323 votes beda tipis banget nih persahabat ya. jangan kendor semangatnya terus kompak, terus solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Mila. Kita simak juga di kalimat caption info yang dituliskan oleh akun Leslore Indonesia 2020. Di situ dikatakan voting tutup pukul 24:00 waktu Indonesia Barat malam ini. Gas, kui, semangat! Yuk, terus semangat ya untuk warga Konoha! Jangan sampai kendor semangatnya, buktikan kekompakan kita dan kesolidan kita untuk selalu mendukung yang terbaik buat idola kesayangan Leslie dan Bilar semoga Leslar menjadi pemenang kapal media of the years 2022 kemudian persahabat disimak juga di unggahan Mr. .mr B underscore ini mengunggah video momen di vlognya Leslar entertainment perhatikan para sahabat saat bunda Leslie kejora mau duduk di pangkuan papa Bilar Eh, tiba-tiba kasih Nia ingetin tuh, ya Kalau nggak diingetin sih, memang nyaman banget nih Buna Leslie duduk di pangkuannya sang suami tercinta. Aduh, ini momen cute banget yang kita dapatkan di vlognya Leslie Entertainment. Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan. Kalau nggak diingetin, Sania pasti bakalan bertahan tuh posisi duduknya si dua bucin katanya tuh. Aduh, ini cute banget ya. Hingga komentar... Banyak sekali diberikan, dan salah satunya dari akun Iyatir Tomayati di situ mengatakan, "Beberapa hari lagi anniversary pernikahan Leslaria, ya. tuh doakan yang terbaik ya. Mudah-mudahan tentunya anniversary-nya selalu memberikan kejutan, bahagia untuk kita semua." Amin. Kemudian juga persahabat ya, kabar spesial bahagia pun kita dapatkan siang hari ini vitamin dari ayam beb kita, Baby L yang sedang berada di pesawat digendong oleh Kak Selin ya. Luar biasa idola kesayangan kita selalu memberikan kebahagiaan lewat video Abang Fatih di unggahan Bunda Lesti. Semakin hari memang semakin cakep, apalagi sudah dibotakin persahabat ya. Makin lucu banget nih abang L Inilah penyemangat kita semuanya. Tetap semangat untuk mendukung Lesti Bilar dan keluarga besar. Di sini juga persahabatnya banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan dari Nur Madina 098 di situ mengatakan mereka kemana tuh? Bertanya nih persahabat ya. Dan ada jawaban dari Yulianto Endah, di situ juga menjawab, mau ke Surabaya, tuh persahabat ya, mungkin ada acara MS Glow. Tuh persahabat ya, Leslar ini mau ke Surabaya, sepertinya pembukaan MS Glow nih persahabat ya. Kita lihat juga nih jawaban dari akun Misriani Ani 4, situ mengatakan, Sepertinya Keep Surabaya kan ada MS Glow kalau nggak salah launching tuh kalau nggak salah launching MS Glow persahabat. Kita lihat juga dari jawaban Yulianto Enda di situ mengatakan iya kalau di story Mbak Sandy ada launching apa gitu katanya tuh. Nah jelas persahabat ya idola kesayangan kita Lesti dan Abang Fatih itu mau otw ke Surabaya untuk launching MS Glow. Mudah-mudahan acaranya berjalan lancar. Acaranya sukses dan semoga Anda cidukan-cidukan vitamin manja yang kita dapatkan hari ini dari idola kesayangan kita. Dan kita lihat juga persahabat ya. Komentar berikutnya dari Pipit Martis 97 di situ juga ada jawaban launching klinik baru MS Glow di Surabaya katanya tuh ternyata launching klinik baru persahabat klinik baru MS Glow di Surabaya apapun yang dilakukan hari ini mudah-mudahan selalu dipermudah selalu diberikan kelancaran amin kita lihat juga ke momen selanjutnya ini ada potret foto BBL yang sudah dibotakin dan perhatikan deh Bapak Bilar juga kepalanya botak nih persahabat ya dan warga Konoha ini emang persahabat yang memilih abang L, karena abang L lebih gantengan tuh. Aduh, ini sih cute banget ya. Dua-duanya emang ganteng, dua-duanya laki-laki yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan banyak orang. Amin. Kita masih menunggu cidukan terbaru dan kabar baik selanjutnya siang hari ini. Jangan kemana-mana bersama, tetap stay tune di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik dan kabar menarik dari leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.